Halo sobat serbaguna dimanapun berada. Ternyata bunga turi yang pohonnya muda tumbuh ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan masakan. Di samping memang banyak juga kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita, ada di dalam bunga turi ini. Cara paling gampang memanfaatkan nutrisi dalam bunga turi ini adalah memasaknya, dan rasanya bisa bikin ketagihan. Secara tradisional, orang-orang memanfaatkan bunga turi sebagai masakan berupa pecel khas jawa, oseng-oseng turi. Turi tumis, gado-gado, dan masih banyak lagi masakan nusantara lainnya. Pohon turi, baik itu yang berbunga putih, bunga merah, bunga ungu, bunga kuning, semuanya mudah diperbanyak dengan berbagai cara, dicangkok, distek, dan perbanyakan pohon melalui biji buahnya. Kebanyakan orang menanamnya melalui biji buah turi karena bisa menghasilkan pohon lebih banyak dan perakaran pohonnya sangat kuat.